Mantap, AC Milan mulai kebut transfer Marco Asensio Klub Serie A AC Milan mulai tancap gas di bursa transfer. Rossoneri dilaporkan kini fokus mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid. AC Milan santer digosipkan akan belanja besar di musim panas ini. Rossoneri butuh tambahan amunisi agar bisa mempertahankan Scudetto di musim depan. Namun hingga saat ini Milan cukup pasif di bursa transfer. Mereka hanya mempermanenkan jasa Alessandro Florenzi dari AS Roma sejauh ini. Dilansir Milan News, Rossoneri akan mengupayakan satu transfer dalam waktu dekat ini. Mereka ingin mengamankan jasa Marco Asensio dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, salah satu sektor yang jadi prioritas belanja Stefano Pioli di musim panas ini adalah sektor sayap. Ini disebabkan stok winger Milan cukup terbatas, sementara di musim depan mereka akan bermain di UCL sehingga mereka butuh tambahan tenaga. Itulah mengapa nama Asensio jadi incaran Milan. Dengan Real Madrid itu dinilai punya jam terbang yang bagus sehingga ia bisa jadi rekrutan yang bagus bagi lini serang mereka. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Milan saat ini mulai mengebut proses transfer Asensio. Ini disebabkan sang manajer Pioli mulai resah karena hingga saat ini timnya belum mendatangkan pemain baru ke Sang Siro. Dia meminta Asensio segera dibereskan agar persiapan untuk lini serang Milan di musim depan bisa lebih maksimal. Akankah Eden Hazard jatuh tiga kali di lubang yang sama? Tiga musim sudah, Eden Hazard berseragam Real Madrid. Hazard turut raih gelar juara walau performanya menyedihkan. Musim depan bagi kesempatan terakhirnya. Dilansir dari Marka, Real Madrid tidak akan melepas Eden Hazard di bursa transfer musim panas ini. Hazard disebut masih dapat kepercayaan. Apalagi, Madrid juga tidak membeli penyerang sayap baru. Vinicius Junior dan Rodrigo kabarnya akan jadi andalan pelatih Carlo Ancelotti musim depan, plus Hazard masih bisa jadi pilihan. Eden Hazard sudah berseragam Real Madrid sejak tahun 2019. Hazard dibeli mahal dari Chelsea seharga 2,3 triliun rupiah. Sayangnya, performa Hazard jauh dari kata wow. Hazard malah kebanyakan cedera. Total, Hazard absen selama 72 laga, cedera otot dan hamstring jadi mimpi buruknya. Namun, selepas musim 2021-2022, kondisi Eden Hazard diyakini sudah makin membaik. Hazard juga mudah diterima oleh para pemain Real Madrid alias tidak banyak drama. Tiga musim terakhir, Hazard cuma catatkan 4 gol di Liga Spanyol dari 48 penampilan, sebuah catatan yang sangat buruk baginya. Maka kini siap-siap menanti musim depan dimulai. Carlo Ancelotti ingin ingin Hazard membantu Karim Benzema di lini depan Real Madrid. Kabarnya, pemain Belgia itu bakal diminta berperan menjadi false knight. Hazard kesulitan di Madrid sejak dibeli dari Chelsea senilai 100 juta euro pada 2019. Tiga musim di Spanyol, pemain 31 tahun itu baru membuat 66 penampilan dan bikin 6 gol. Menurut AS, Eden Hazard bakal dicoba untuk menjadi false nine. Peran itu akan diterapkan ketika Karim Benzema, ujung tombak utama Real Madrid, diistirahatkan. Terpukau dengan aksi Karim Benzema, Luka Modric, dia pantas dapat Ballon d'Or. Gelandang Real Madrid, Luka Modric terpukau dengan aksi dan pencapaian rekan setimnya Karim Benzema di sepanjang musim 2021-2022. Modric pun menilai Benzema pantas mendapatkan Ballon d'Or pada musim ini usai menorahkan pencapaian luar biasa. Benzema adalah Benzema, striker dan playmaker dalam satu pemain. Sinergi antara bakat dan kekuatan, kegembiraan dan penyelesaian, kata Modric dikutip dari tribuna selasa 5 Juli 2022. Dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah bermain dengan saya. Tentu saja, dia pantas mendapatkan Ballon d'Or karena dia hebat musim ini. Karim telah menjadi Ballon d'Or bagi saya untuk waktu yang lama, sambungnya menegaskan. Sebelumnya, Lionel Messi juga menyebut Benzema pantas untuk memenangkan gelar prestisius itu pada musim ini. Sama seperti Drake Messi berpendapat Benzema tampil luar biasa pada musim ini. Tercatat pemain asal Prancis itu berhasil membukukan total 44 gol dan 15 asis dari 46 pertandingan di semua kompetisi. Tidak hanya kebilang di level individu, Benzema juga berhasil mengantar Los Blancos di ulukan Real Madrid meraih tiga gelar juara di musim 2021-2022. Pemain berusia 34 tahun itu berhasil mengantar Real Madrid mendapatkan gelar Liga Spanyol, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions 2021-2022. Tak ayal, Benzema menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Benzema pun mengaku sangat memimpikan gelar prestisius tersebut. Dengan dukungan Modric dan Messi, Benzema pun semakin mantap untuk membidik Ballon d'Or pada musim ini. Diperkuat Gareth Bale, ini harapan utama بس Los Angeles FC. Bos Los Angeles FC, John Torrington, mengaku sangat senang karena timnya kini diperkuat pemain kelas dunia seperti Gareth Bell. Ia pun berharap kerjasama Los Angeles FC bersama Bell tak berlangsung singkat alias bisa berjalan panjang usai piala dunia 2022. Bell mengungkapkan pada Sabtu lalu bahwa dia setuju bergabung dengan klub Major League Soccer atau MLS itu. Hal itu setelah dibebaskan Real Madrid beberapa waktu sebelumnya. Masuknya Bell ke klub Los Angeles FC bukan tanpa alasan. Pemain berusia 32 tahun itu sedang mencari klub baru untuk menjaga kebugarannya jelang piala dunia akhir tahun ini. Membuat komentar resmi pertama LAFC tentang kesepakatan itu, CEO Presiden klub John Torrington tidak membahas panjang kontrak Bell, tetapi dia menyatakan keyakinannya kepada Bell akan bertahan hingga setelah piala dunia Qatar November mendatang. Saya ingin membahas secara spesifik, tetapi sebagai kebijakan saya tidak melakukannya, ujar John Turington dikutip Daily Mail. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa LAFC dan Garrett berharap ini adalah kemitraan jangka panjang dan langkah untuk Garrett dan keluarganya. Tidak pernah sekitar 6 bulan hanya untuk Piala Dunia, kami selalu berbicara tentang jangka panjang dari itu. Itu sangat jelas dari Garrett dan perwakilannya. Jelas kami mengharapkan dia menjadi pemain top, top bagi kami dan di Liga ini. Tetapi kami akan melakukannya dengan bijaksana.